siri belipat siri bina siri ladi pulau muciara pemanis kata pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara assalamualaikum dan salam sejahtera selamat datang kepada semua para hadirin ke wad bina kebendaan siri 6 kenali dan kawas transjara sihat satu yang bersiaran langsung di Facebook micro untuk sedikit tambahan, program Webinar ini adalah sambungan dari siri-siri Webinar yang telah berlangsung pada 12 Mac 2022 yang lepas. Program ini mempunyai banyak siri dengan tajuk-tajuk menarik -tajuk serta pengetahuan dari penyakit-pengetahuan yang boleh anda setai. Suka saya ingatkan kepada, saya ingatkan kepada para hadir anda digalakkan untuk berkongsi di siaran langsung Facebook dengan menekan butang share di Facebook anda. Sebelum webbing ini bermuda, saya ingin beritahu bahawa bagi din borang e-sijik dan maklum balas akan diberikan sepas 30 minit program ini bermuda. Di mana anda boleh jabati di ruangan komen pada siri ke-6, para hadiah dapat mengenali dan mengetahui cara-cara untuk mengawal serangga dengan cara yang sihat. Perkongsian siri ke-6 ini akan dibuat oleh Dr. Syahri bin Jamian. Baiklah terpatah tak kenal, maka tak cinta. Saya akan menceritakan sedikit data belakang panel kita pada hari ini. Dr. Syahri bin Jamian merupakan kanan di Jabatan Perlindungan Tumbuhan Pakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Dan kepakaran dan keperkaraan belia ada dalam, di dalam bidang etmologi. Pada pagi ini belia akan berkongsi tentang kenali dan kau serangga cari hidup, cari sihat satu tanpa melangkah masa lagi dipersediakan. Amin. Dan Nushaytanul Jalalman Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, dan selamat pagi. Ah uh, terima kasih saya ucapkan kepada puan pengerusi majlis uh, Cik Farah Wahidah selakukan pelajar Bachelor Science Horticulture. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyfi al-anbiya Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersiaran di rancangan uh, siri Re webinar Turbun Bandar uh, dengan tajuk kenali dan kawal serangga cara sehat satu uh, Maksud si, sah, sehat satu tu maksudnya ada akan ada si, siri sehat dua lah eh. uh, so saya akan cover untuk sehat satu dan siri sehat dua tu uh, lagi, lagi lagi seronok lah, lagi sehat eh. uh, so maksudnya rancangan ini dia tidak uh, habis di sini saja, tapi dia akan bersambung dengan siri yang akan datang jadi, <coughs> Alhamdulillah uh, saya berterima kasih kepada Jabatan uh, Sains Tanaman Yang menganjurkan webinar uh, Kebun Bandar ini Satu inisiatif yang terbaiklah eh, untuk semua Dan juga dengan anjuran bersama Kelab uh, uh, Bachelor Sains Horticulture dan juga Kelab Bachelor Sains Pertanian eh. Okey, uh, sebelum uh, saya pergi lebih lanjut lagi dan uh, hai memperkenalkan diri sayalah eh a uh, nama saya Syari Jamian uh, orang panggil saya cikgulah eh cikgu Syari lebih mudah lebih mesralah eh jadi tuan-tuan dan -tuan, uh, jumpa saya panggil saya cikgu je eh dan saya adalah graduate daripada Universiti Putra Malaysia juga uh, dalam bidang diploma pertanian dan bachelor science bioindustry uh, sebelum saya uh, bekerja sementara di di MPOB dan jodoh saya di NPOB tak panjang uh, Saya kembali ke UPM uh, Dan menjawat jawatan sebagai tutor eh? Dan saya sambung uh, Di peringkat master uh, Dalam bidang zoologi Di Universiti Kebangsaan Malaysia Sebelum saya melanjutkan pelajaran Ke peringkat uh, Doktor Fasafah di UPM Dan saya dilantik sebagai Percara kanan pada tahun 2017 eh? Di Jabatan Perlindungan Tumbuhan Paku di pertanian Universiti Putra Malaysia. Ah itu sebab sikitlah mengenai diri saya eh. Okey, a mereka slide seterusnya next. Okey, uh, sebelum saya berceritalah lebih panjang mengenai apa panjang pendek mengenai apa a uh, kawal serangga tu, kita kita berkenalan dululah pertanian bandar ni. Eh. dan Bandar ni so si dia bermula di Malaysia dan diperkenalkan secara meluas pada tahun 2014 eh? dan dia adalah uh, inisiatif yang diberikan uh, oleh jabatan uh, Jabatan Pertanianlah eh Jabatan Pertanian Malaysia. Dan pada tahun berkenaan seramai uh, 63000 penduduk uh, di Malaysia telah uh, apa mengusahakan uh, pertanian bandar ni eh? dan sebenarnya pertanian bandar ni digun, uh, di di di apa diwujudkan adalah untuk meringankan kos hari hidup, eh kos hari hidup. Maksudnya uh, kita boleh tanam sendiri sayur dan kita boleh harvest, uh, kita boleh uh, buat makanan lah, kan. Uh, tanpa perlu kita membelilah, eh uh, itu sebenarnya konsep dia lah, eh dan dia adalah dilaksanakan secara individu ataupun berkumpulan. Uh, ada juga yang dijalankan di komuniti ataupun di institusi institusi. Uh, kerajaan dan juga di uh, apa, di Malaysia ni lah eh? dan fakta yang menarik adalah penduduk di dunia ini seramai 250 juta orang hidup dalam kelaparan eh? uh, so kita kena, kena maklum lah benda kan? Eh? Sebabnya sebabnya ramai uh, apa, manusia yang tidak tidak cukup makan eh, tapi di Malaysia ni dia lain sikit, kita lebih makan kan ok, next Itu uh, adalah gambar anak saya lah sama saya mengusahakan pertanian bandar lah di rumah. Itu eh. ya, uh, saya kami start tahun, dua, tahun lepas lah kan sejak PKP. Uh, so kami uh, membuat pertanian bandar lah. Okey, uh, apa itu tarifan pertanian bandar? Hmm? Tarifan dia yang pertama uh, menurut UNDP adalah aktiviti aktiviti yang menghasil, uh, memproses dan memasarkan makanan dan produk pertanian di dalam kawasan bandar dan pinggir bandar dengan menggunakan kaedah pengeluaran intensif, menggunakan sumber, aa, sumber asli dan sisa buangan bandar Untuk menghasilkan kepelbagaian tanaman dan tenakan aa, Itu menurut aa, menurut UNDP eh. aa, Manakala tahun 2000 pula pertanian bandar ini dia dia dijadikan sebagai penanaman, aa, pemprosesan dan juga pengedaran makanan Dan produk-produk lain melalui penanaman dan pertanakan secara intensif di dalam bandar dan di sekitarnya eh dan juga a uh, tahun 2014 kita spesifikkan lagi pertanian bandar tu dia menjadikan pertanian bandar dah pinggir bandar ini dia menjadikan produk makanan dari pelbagai jenis tanaman yang berbeza seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin dan juga haiwan ternakan seperti ayam, lembu, kambing dan a uh, dan seumpamanya eh? uh, kan eh uh, orang bela harimau kan tak ada maksudnya tak lah orang bela singa untuk di pertanian bandar eh? So, janjian bandar ni dia dia, dia uh, menanam tanaman yang uh, boleh ditanam dan juga dia memelihara uh, haiwan. Haiwan yang kecil lah eh. Uh, itu maksud. Maksud pertanian bandar eh. Kalau tuan-tuan beli singa, tuan-tuan beli harimau, tu bukan pertanian bandar namanya. Itu namanya zoo eh. Namanya zoo. Okey. Uh, boleh tes uh, seterusnya? Okey. Ini adalah objektif yang diperkenalkan untuk tanaman bandar eh. Oh, saya saya banyak pula saya punya introduce. Ni pada hari ni kan. Ha, dia pagi-pagi ni kan kita kena kena refresh kan. pukul 9 pagi pula tu kan. Hari Sabtu pula tu kan kita bersiaran ni. jadi tuan-tuan dan puan-puan kena betul lah segar kan? segar. Biasa kalau kelas pukul 9 pagi ni Sudah-sudah ni saya fahamlah kan. Lagi-lagi kalau online ni dia orang buka kamera, dia orang tak buka kamera a tinggal macam tu je kan. Jadi saya Alhamdulillah lah. Uh, saya terima kasih kepada uh, pihak penganjur kerana menyediakan platform ni untuk kita sama-sama mengenali uh, pertanian bandar tu sendiri eh. Uh, walaupun uh, apa dia jalan kasihan live tapi kita boleh tengok Facebook nanti eh. Uh, tengok ulang-ulang kali. Okey ni adalah objektif pertanian bandar. Yang pertama kita nak galakkan penduduk eh. Galakkan masyarakat kita untuk menanam dan keluarkan sendiri bahan makanan untuk dia menampung keperluan harian. Eh, dan juga mengurangkan kos arah hidup. Eh. Tuan-tuan, puan-puan tahu kan. Kalau kita tanam sendiri sayur tu. Dan kita hawas tu. Kan dapat kurangkan kos kan. Aa, sebab ada orang dia akan menyediakan kos untuk aa, membeli aa, lebih banyak kan. Aa, so kalau kita tanam sendiri. Kita nak makan je. Kita boleh hawas sendiri kan. Aa, seperti kangkung kan. Aa, tuan, tuan tanam kangkung. Uh, bila dah tanam nak habus jangan cabut dengan nakal sekali kita potong saja bahagian, bahagian batang dia kan so dalam seminggu lagi dia akan tumbuh balik uh, itu maksudnya kita men menanam dan mengelakkan tanaman sendiri eh ataupun nak tanam apa taugie kan ah uh, taugie pun senang uh, apa uh, kita apa belikan uh, kacang hijau kita rendam kita biarkan dia akan uh, akan akan apa keluarkan hasil lah eh. Ah, Maksudnya, semudah itu selainnya pertanian, pertanian bandar ni. Eh. Yang kedua, dia menambahkan pendapatan sambilkan uh, komuniti bandar melalui lebihan pengeluaran hasil tanah pertanian. Ini dibuktikan di, saya pernah pergi di satu uh, apartmen, iaitu Slipper List, Slipper 2. Mereka bukan sahaja uh, dapat mengurangkan kos sehari hidup, mereka dapat menjana pendapatan. Tuan-tuan, eh. uh, perempuan boleh tengok uh, di, Uh, di akhbar kan? mereka menjalankan uh, aktiviti penjualan eh hasil pertanian yang mereka usahakan. Uh, mereka tu duduk rumah apartment je ha. Macam mana tuan-tuan dan puan yang duduk di banglo kan duduk di taman kan ada uh, tanah luas tu takkan nak tengok je tanah tu kan? Uh, tak jadi apa kan? Uh, jadi kita kena usahakan Okey, yang ketiga adalah menyokong usaha kerajaan dalam menjamin kualiti dan security makanan negara, eh? dan yang keempat adalah mengupu kesedaran dan minat terhadap kepentingan pertanian sebagai penyumbang terus kepada kesejahteraan serta keceriaan persekitaran komuniti bandar. So kena kena pupuk semangat lah, apa dan juga minat. Yang penting minat tu kan. Ada duit apa tenaga itu datang kemudiannya eh? minat tu yang penting. Okay next. Okey, ini artikel yang saya pernah keluarkan eh? tahun 2020 kan. Tahun ni adalah tahun PKP. Aa, diterbitkan pada 4 Mei iaitu segerakan pertahanan bandar semasa PKP. Aa. Tahun ni dah PKP dah tak ada, PKPP tak ada, PKPB dah tak ada. Sekarang dia, kita jadi pasal, pasal endomik. Eh? Pasal endemik itu pun menarik juga. Nanti saya kita boleh usahakan untuk kita keluarkan artikel yang yang lain. Ini boleh baca lah. Tuan-tuan-tuan boleh type saja uh, tajuk tu. Ha, boleh. Boleh dapat artikel ni. Kemudian next. Okay. Uh, kita lihat. Uh, ini adalah kebun bandar yang saya katakan tadi di perumahan awam Sri Perlis 2, Kuala Lumpur. Bandar Kuala Lumpur. Tuan-tuan uh, jangan uh, jangan tak sangka eh, dekat Kuala Lumpur pun mereka boleh buat pertanian bandar kan. Kita nampak bangunan tinggi-tinggi sana kan. Tinggal kan tak ada pertanian bandar, tapi mereka mengusahakan pertanian bandar dengan cara yang sistematik, eh, dengan tunjuk ajar daripada jabatan pertanian daripada unit uh, untuk mereka melakukan pertanian bandar, eh, jadi okay, ini mereka tanam pokok terung ni, eh, uh, mereka diajar ilmu-ilmu, macam mana nak menanam dan juga meng menguruskan uh, uh, pokok terung, eh, uh, next. Ah uh, ini daripada menteri eh. Uh, menteri juga dia manuhkan apa rakyat digalak ceburi pertanian bandar. Ah uh, maksudnya ada peruntukan eh? Ada peruntukan di peringkat Jabatan Pertanian untuk eh uh, rakyat menceburi bidang pertanian bandar. Okay. Next. Ah, then. Ah ini juga uh, Akbar yang menyatakan bahawa program pertanian bandar dapat sambutan yang menggalakkan. Ha, jadi bukan sahaja di, di di apa di Kuala Lumpur, tapi ini adalah di di Pahang saya saja kan? eh. Ah di Pahang. Kuantan Pahang. Ni, okay. maksudnya lawatan dan juga ah uh, komuniti yang yang sudah uh, berjaya uh, melaksanakan pertanian bandar. Okey next. Okey, uh, dalam uh, pertanian bandar ni kita ada beberapa pilihan lah, pilihan tanaman eh. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa uh, apa tanaman yang sesuai kita nak tanam kan. Ha. Yalah sebab apa saya terangkan tanaman ni sebab dengan tanaman ni lah kita tahu serangga eh. Ha. Sebab kadang saya cerita serangga-serangga, sedangkan are, uh, kita tak tanam tanaman ni kan. Ha. So kita kena tahu lah eh, tanaman apa yang kita tanam dan ada, apa serangga yang ada di tanaman kita. Okey saya pun select beberapa uh, tanaman yang biasa kita tanam di di kebun bandar kita lah. Itu saya selarannya jenis berdaun eh iaitu kangkung, sawi dan juga bayam eh. Dan saya katakan itu kangkung, kalau kita uh, bayam bayam pun sama. Kalau kita harvest kita boleh kita boleh potong saja bahagian pangkal dia lepas tu dia akan tumbuh eh? Kalau kita lihat uh, kangkung bayam ni macam tak ada serangga kan? Uh, tapi dia ada serangga dia. Uh, serangga dia nanti kita akan cerita uh, di bahagian yang akan datang. Okey. Uh, yang kedua. Pilihan yang kedua. Kita lihat. Pilihan. yang kedua adalah sayur-sayuran jenis buah-buahan. Iaitu buah-buahan apa? Jenis cili, jenis terung, jenis tomato. Eh? Uh, tomato kita boleh tanam di tanah rendah kan? Tanah rendah jadi saya masa PKP tu Alhamdulillah lah boleh berjaya menanam uh, tomato. Uh, tapi satu cycle je lah kan. Eh. Uh, sebab saya buat tanaman uh, tanpa racun. So tahun kedua tu saya tak tanam lagi dia dah jadi banyak serangga datang kan. Uh, so saya stop tanam tomato. Uh, so uh, cili eh terutamanya cili dia banyak serangga yang hinggap. Eh. Yang hinggap yang makan. Eh. Dia makan uh, tanam tanaman uh, cili itu sendiri. Dan juga begitu juga dengan terung. Uh, ini semua kita dia boleh laksanakan sendiri di di balkoni rumah kan di kawasan-kawasan lapang eh. Okey pilihan yang ketiga kita adalah terlihat. Pilihan kita ketiga adalah uh, jenis uh, herba eh, jenis herba ataupun ulam-ulaman eh. Ha, kita panggil uh, sekarang ni uh, viral eh menggunakan bayam Brazil eh. Uh, saya pun tak tahu mana dapat pokatan Brazil tu. Mungkin uh, bayam ni dibawa dari Brazil lah kan. Ha uh, itu kena tanya pakar, pakar itulah. ...pakar botani, eh. Yang keduanya, ulam raja. Haa, ulam raja dan juga raja pun saya tahu. Mungkin orang raja-raja dulu suka makan udang. Dia eh, nama dia ulam raja, kan? Yang ketiga, yang ketiga tu gambar apa, kan? Gambar... Uh, bu, apa? Tingit burung. Haa, tingit burung. Ha, itu pun sama juga, kan? Itu dah. Dia nama Melayu ni, dia unik sikit, kan? Haa, kita panggil dia dengan bermacam-macam nama. Ha. Walaupun uh, dia adalah herba tetapi dia juga mempunyai serangga perosak dia eh okey next okey pilihan yang keempat tanaman jenis sayur-sayuran kekacang eh ataupun jenis kacang iaitu jenis kacang rinek ke ataupun jenis kacang botol kacang rinek ni adalah kacang panjang uh, dipanggil uh, hybrid eh. hybrid dia punya biji benih boleh beli di Maldi. Eh. Di Mardi sedang dia ada jual. Di kedai-kedai pun dah banyak jual lah. Eh. Maksudnya kacang ni tak perlukan um, sokongan. Dia adalah jenis renek. Eh. Dan dan juga uh, uh, kacang botol ni memang tumbuh banyak lah kan. Ha. Kemudah kita nak tanam. Eh. Kita buatkan pagar dia boleh tumbuh sahaja. Eh. Dan juga dia pun mempunyai serangga yang tersendiri. Eh. Serangga yang tersendiri. Okey, seterusnya pilihan yang kelima adalah tanaman jenis herba. eh jenis herba iaitu tanaman serai, misai kucing dan juga limau, eh okey tanaman yang kelima ni, ini adalah jenis tanaman uh, repellent kita panggil lah eh? repellent ataupun tanaman uh, kita menghalau serangga. eh ha, ini tanaman ni pun kita boleh tanam di di bahagian bahagian uh, bahagian bahagian border. Tu kita mengelakkan serangga, eh? cuma apa? Memang tak uh, serangga memang pokok limau sebenarnya ada rosak dia sendiri, tapi uh, apa dia juga mengeluarkan ulat uh, terbang yang menyebabkan ada serangga lain yang tidak suka pada pokok, pokok limau. Eh? Okay next. Okay. Uh, ini projek-projek uh, yang dijalankan, eh, dijalankan uh, di sekitar uh, uh, di sekitar kita, eh, yaitu aktiviti karya bandar ni kita boleh boleh lakukan di perumahan individu, di kawasan komuniti, eh, ataupun di institusi lah, eh, perumahan individu, individu, individu tu itu biasanya uh, kadang di di apa tinggi tinggi bandar kan, di Pinggir bandar, mereka ada tanah tanah uh, di rumah mereka lah di rumah rumah masing-masing mereka tanam tanaman di di dalam pasu kan di dalam pasu ada yang buat hidroponik kan ha, mereka ada juga uh, di peringkat komuniti uh, biasanya di uh, di perumahan apartment lah eh apartment kondominium kan mereka disediakan tanah oleh apa pihak ah uh, uh, swasta untuk kita tanam uh, uh, eh ha dan juga di institusi banyaklah kan di syarikat-syarikat di, syarikat, -syarikat, di uh, syarikat swasta di pejabat-pejabat kerajaan kan di sekolah ha dan sekolah pun sekarang pun uh, top lah kan uh, banyak mereka mengusahakan kawasan-kawasan lapang dia mereka daripada kawasan tu bersemak kan ha uh, dia dinaiki oleh lalang dan uh, rumput lampat rumput lumbai baik dia uh, mereka usahakan dengan a uh, aktiviti pertanian bandar eh? Okay next Ah ini kata pepatahlah eh. Ha, pusang kecil di atas pematang rupanya durian tajam berduri. Pusang kepanas hingga ke petang rupanya hujan di tengah hari. Ah ha, ni kata-kata ni adalah bermulanya lah saya punya webinar pada hari ini iaitu dalam rancangan ah cikgu tanya cikgu jawab eh. Ah cikgu tanya cikgu jawab sebab ni rancangan walaupun live tapi ha, kamu tak boleh tanya lah, eh. ha, kamu kena tanya dalam melalui moderator nanti Okay next Okay tadi tu 20 minit awal tu eh, Apa bagi itulah lah introduction je lah kan ha, Tu baru introduction ha. Introduction 20 minit Pancangan uh, kita ni 10 minit je eh? ha. Okay uh, Ini adalah penyebab-penyebab utama uh, Kelosakan yang berlaku di kebun bandar kita eh? Kita kena maklum lah eh kita kandang ni kita suka tanam je kan Tanam cili, tanam terung, tanam kacang kan Tapi tak dapat hasil kan Kita tengok kenapa lah, tak dapat kan Orang lain buat okey je kan Bila tanam kita buat tak okey kan So kita kena tahulah, kita kena kenal dulu Dengan penyebab-penyebab uh, kerosakan eh? Banyak eh Kalau tuan-tuan, puan-puan, adik pakak uh, Kalau ada datuk-datuk di sini, Tan Sri uh, Saya berhasilkan dengan tuan-tuan dan puan-puan eh? uh, Saya sebab apa lebih mudah, lebih mesra kita untuk kita teruskan rancangan ini ni eh oh, Belum tu saya lupa lah. Tak maaf saya bersiaran di Hotel Semerah di Johor ni lah eh. Sebab semalam saya baru berprogram dengan orang kampung Kita ber, bercakap dengan dia orang ni satu jam Dia orang kata baru setengah jam oh, Itu apa maksudnya tuan-tuan Tuan-tuan fikirlah sendiri eh Dan petang, petang semalam pun ada slot dengan mereka untuk uh, mengendalikan uh, lebah madu kelulut, eh. Kita buat lawatan komuniti lah, eh. So, hari ni saya tak sempat nak balik. Saya bersiaran di di Semerah. Uh, Hotel Semerah di Pontian, eh. Okey, itu seringan je lah, kan. Okey, kita teruskan lagi. Uh, perosak. Perosak dia ada dua jenis. Eh, dah ada ubah lah. Nanti ni. Belum habis lagi, belum habis. Okey, perosak yang pertama adalah jenis-jenis serangga. Dan juga adalah jenis haiwan, eh. Jenis-jenis serangga ni uh, saya akan cover pada hari ini. Eh? Haiwan tu nanti siri-siri uh, yang -siri akan datang dia akan panggil pakar haiwan dia lah. Eh? Pakar haiwan ataupun perosak beta blade. Eh? Macam tikus, uh, lagi apa, uh, gajah. Gajah pun ada tau. Uh, perosak, uh, tak pun apa, baklif bayar kan. Nak uh, sebut pun uh, malu kan, babi kan, monyet. Uh, itu ada jenis haiwan eh. Uh, dan juga uh, penyebab kerosakan ni oleh disebabkan oleh penyakit. Eh? Uh, penyakit pun banyak. Ada jenis kulat, jenis bakteria, jenis virus dan juga jenis nematode. Eh? Kalau tuan-tuan nampak gambar saya tu, tuan-tuan perempuan nampak yang atas tu itu adalah jenis nematode. Eh? Uh, nematode yang menyerang pada bahagian akar pokok. Uh, kita tak nampak benda tu. Bila kita dah keluarkan, dia adalah nematode. Uh, itu saya ambil kat ladang saya sendirilah. Eh? Uh, sekali ternak nematode sekarang ni untuk pengajaran eh, untuk pengajaran. Saya tak hapuskan ni matok tu. Yang kedua tu uh, uh, kita ulat, kita panggil ulat senang kan, bahasa kampung kan ataupun lawa bahasa universitinya lawa kan, bahasa kampungnya ulat eh. Bawah tu pun gambar ulat dan yang akhir sekali tu ada gambar moth eh, gambar moth ataupun uh, nak dekat rambang kupu-kupu, kuku uh, boleh lah eh, rambang-rambang kuku. Next. Mana teknikal? Eh, dah selang dah. Okey, ini uh, antara ancaman-ancaman uh, rosak tanaman ni. Eh. Rosak tanaman uh, kita lihat gambar tu ada jenis uh, dia adalah ada jenis jenis dari segi belalang, jenis lalat buah, tu lalat putih kan, ada jenis ulat uh, ataupun ada jenis uh, dari dari uh, Uh, ikut peringkat lah eh. ikut peringkat ada peringkat lava ada peringkat uh, nimfa ada peringkat dewasa eh. untuk sangga ni tuan-tuan perempuan dia ada dua jenis peringkat hidup Eh, tu kena maklum lah eh. yang pertama adalah uh, metamorfosis lengkap yang kedua metamorfosis tidak lengkap ha, dalam surat saya tak ada ni ha, jadi tuan-tuan perempuan boleh tulis lah boleh tulis, eh. yang metamorfosis tidak lengkap dia mempunyai tiga kital hidup yang pertama peringkat telur yang kedua peringkat nimfa, Peringkat tiga adalah peringkat dewasa eh. So peringkat yang merosakkan dia adalah pada peringkat nimfa dan juga dewasa Contoh dia seperti aa, Seperti itulah seperti belalang tu eh. ha, Belalang tu adalah jenis aa, Apa kita hidup tidak lengkap Maka, Yang pertama telur, Yang kedua lava Yang ketiga nimfa. Ataupun Eh Nifa no no uh, Apa Kupa Ataupun kita panggil kepompong Dan yang keempat adalah Peringkat dewasa So peringkat yang merosakkan tanaman kita ni Adalah pada peringkat lava Ataupun kita panggil ulat Dan juga peringkat Haa uh, Dewasa Ada tak? Haa kita tengok nanti Haa kita tengok nanti Itu persoalan dia kan eh? Okay next Okay Saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian Bahawa Lokasi serangga berada di semua bahagian tanaman. Nah, itu kena maklum. Eh? Cumanya serangga-serangga ni bergantung pada jenis-jenis tanaman lah. Ini cuma saya nak menggambarkan pada tuan-tuan dan pembuangan bahawa di semua peringkat peringkat aa, hidup tanaman ni dia ada serangga dia, eh? ada serangga dia. Ha. Okay, yang pertama peringkat pucuk ada ada yang makan daun, ada juga serangga yang makan stem, kan? Kalau tanaman kita ni jenis tanaman berbuah, okay? Macam buah cili ni, ada serangga peringkat buah, kan? Ada peringkat, ada serangga makan dahan, kan? Dan juga pada peringkat akar. Peringkat akar pun ada serangga yang datang untuk makan, kan? Cuma kalau peringkat akar ni kita tak nampak sangat dah, kan? Tiba-tiba je kita tengok pokok kita, dah layu kering, bau kita tahu pokok kita ni ada, ada pelosa. Okay, next. Okay. Kita perhatikan satu-satu eh, satu-satu jenis-jenis perusahaan eh. Sebelum kita nak kawal kan, kalau saya cerita ni terus kawal selangga, tuan-tuan pun pening dia kan, eh. Apa ni, tiba-tiba dia kawal kan. So, saya kena cerita dulu uh, peringkat tanaman kan, apa itu uh, percayaan bandar uh, sebelum kita masuk pada selangga eh. Uh, so kita kena step by step lah eh baru kita faham jalan ke, jalan cerita kita kan macam you all lah tengok cerita hindi ke cerita korea kan tiba-tiba tengok heroin dah menang hero, hero dengan heroin dah kahwin kan so tak tahu jalan cerita pun tak lah kan so, tak jadi cerita hmm, macam cerita saya ni tu so, coffee okay. tapi sebenarnya jadi sehat tu apa kita kena tahu sebelumnya kan Okey, pertamanya lalat putih eh, lalat putih ataupun danisia tabaci. Serangga ni selalunya dia akan ha, duduk di bawah bawah daun pokok kan kita tak nampak, tak nampaklah. Kita tak nampak. Tiba-tiba je bukan tak nampak, nampak. Kalau kita perhatikan betul-betul kita nampaklah kan. Ha, kalau kita tak tak apa, tak teliti tak nampaklah. Okey, serangga ni terlalu kecil. Lebih kurang uh, mata pen tu, uh, belakang uh, depan mata pen. Uh, itulah lazinya saiz. Selangga ni eh So uh, Belah kanan tu adalah Saya buat itulah lah Buat pemerintahan uh, Dia satu komuniti panggil saya uh, Dia punya ladang cili eh Ladang cili Dia dah tanam Lebih kurang 3,800 polyblack eh. Dia kata dia ada masalah Pokok cili lah kan Saya pergi-pergi-pergi Saya baru sampai Lorong yang pertama Saya tengok Dia punya lalat putih dia uh, Perosak ni Meriah sekali eh. Sangat meriah kan So, saya cakap aa, tiada jalan lain selain kita membuang semua pokok. Sebab apa? Sebab lalat lalat buah. Eh lalat buah pula lalat putih ni dia membawa virus. Kalau tuan-tuan nampak di sebelah kiri tanaman tu dia dah terkena virus. So kalau dah terkena virus jawapan dia adalah kita kena musnahkan sahaja eh sebabnya pokok tu dah tak boleh nak menghasilkan tanaman secara optimum kan kalau dia boleh survive pun, dia boleh uh, boleh menghasilkan boleh menghasilkan buah tapi uh, kecil lah. Ha? Kecil ataupun tidak memenuhi saran. Eh? So, kesianlah lah pada petani ni kan. Dah 3000 dia dah belanjakan duit dah banyak. Tapi dia tak boleh nak cater bahagian lalat uh, putih. Itu yang pentingnya kita kena tahu eh, uh, apa itu serangga lalat putih. Eh? Uh, okay, next. Yang kedua adalah jenis aphid eh aphid gospie ha ni aphid gospie dia ada uh, warna hitam eh yang gelap tu Ini juga perosak utama perosak utama uh, pada tanaman cili lah eh cili jenis kekacang eh ada pun banyak eh? di bawah daun eh next okey seperti yang saya katakan tadi, jenis-jenis afi, -jenis trips ataupun lalat putih tadi tu Ia akan membawa virus Tuan-tuan eh? pun tahu kan virus kan? Macam virus covid, virus covid kita ni yang menyerang manusia kan? Yang menjadi pandemik pada pada pada seluruh dunia Kita tak ada ubat, eh? virus tak ada ubat So, uh, kalau covid tu, dia pun tak bagi ubat kan? Dia bagi kita vaksin kan? Untuk mencegah sahaja macam pokok takkan kita nak bagi vaksin kan. Ha nah, so maksudnya kita kena cegah dahulu uh, apa kehadiran serangga-serangga yang membawa virus itu eh. So cara-cara nak, nak nak apa nak mencegah tu nanti kita akan cerita di slide, slide yang akan datang. Ha. Nah. So yang ketiga adalah lalat buah eh. Lalat buah ataupun kita panggil dia dengan nama vektor serang eh? dia menyerang pada Uh, pokok cili lah Pokok cili uh, Dan kebanyakannya pada pokok buah-buahan lah eh. Macam pokok mangga Pokok buah betik eh. uh, uh, Dia akan makan Buah uh, pada tanaman kita lah eh. Dengan cara dia Menyuntik, dia meninggalkan telur Dan juga larva dia akan Perik pada bahagian, bahagian pokok cili eh. uh, okay. Ini memang Proses pertama lah eh. Untuk buah uh, Untuk uh, kita punya buah-buahan lah eh. Dalam buah Okay, kemudian uh, ni trips kutu trips yang saya katakan tadi uh, iaitu uh, perosak juga perosak yang boleh uh, boleh menyebabkan pokok kita terkena virus lah eh. uh, dia memang serangkai eh. kutu trips uh, apa tadi afid uh, lalak buah eh. dia semua itu adalah serangga-serangga uh, yang um, boleh menyebabkan pokok kita terkena Virus, he, eh? kena virus. Ha. So kalau kita lihat tu gambar aja tu pokok tu lah berkerekod, eh? he, berkerekod dan memang virus banyaklah kat situ kan. So kita sedih lah kan. Tengok kalau kita tak kawal, so memang habislah. Eh? Okay, next. Ini pun sama, yaitu hamu, eh? uh, tetanikus, uh, UTC. Ini adalah jenis pelosa yang kita panggil kamera kita ada panggil dia sebagai spider mite Eh, Spiderman sebab dia ada buat, buat macam apa Buat macam laba-laba tu lah kan Jalur-jalur laba-laba tu Ini pun jenis Jenis serangga virus eh Next Okay ini jenis-jenis uh, serangga pengurit buah uh, Ataupun kita panggil uh, Nama itu nama saintifik dia lah helicoverpa ataupun Spodokra Serangga ni dia akan mengorek dan juga memakan isi buah eh Ha, so ini saya bagi contoh Saya senang bagi contoh cili lah Sebab kebanyakannya di di kemenggungan bandar kita Kita tanam cili kan Sebab cili ni harga dia sekarang ni boleh tahan lah Boleh tahan juga kan ha, Jadi Alhamdulillah lah, harga dia mahal So pada usahawan dia dapat untung lah kan ha, Tapi kita di pertanian bandar ni Kita tanam dia ni Kita lebih pada untuk kita punya Salih-salih diri kita lah kan ha, Sebab kita Yelah nak guna nak masak nasi goreng Kampung pun Bukannya kita nak pakai sekilo kan ha, Kena pakai hanya lima enam biji saja. So kita tanam lah tanam tanam pokok cili. So tapi tak sempat kita nak habusili. Haha, binatang ni pula selanggi ni pula yang dah makan makan kita punya buah, eh buah cili. So kena ti lah ni jenis jenis hulat yang makan daun eh daun tak makan buah cili. Okay next. Ah ini adalah yang populer lah. Eh ini populer bagi lagi bagi mereka yang ada tanam pokok kari, kan pokok kari, ha, ni dekat saya punya alaman dah eh. kat alaman saya, saya ada tanam dua pokok kari, so memang mula-mula memang kita boleh boleh senang lah kan, pokok kari ni tak ada uh, serangan kan tapi bila bila, bila datang ni kumbang ni, nama dia Silana Parinosa eh. Silana Parinosa sedap nama ni tuan-tuan, perempuan tak ada anak lagi boleh bagi nama dia Silana eh Panggil silana, silana nanti anak datang, kumbang-kumbang ni pun datang sekali, eh. Sebab yo panggil dia, dia, dan peringkat dia merosak adalah pada peringkat lava, eh. Dan juga dewasa, dia akan makan daun hari. Kalau -kala, tuan-tuan nampak tu, serangga tu, lava tu, yang belah atas tu, itu adalah, kadang-kadang kita panggil dia kumbang najis lah, atau kumbang tahi, kan. Sebab dia kumpulkan dia punya najis dia tu, belah atas, kan. Eh? Belah bawah tu adalah itu kepala dia, eh. Ni tuan-tuan memang kena perhatikan sebab dia dia akan merosakkan daun kari dengan se sekejap saja eh, sekejap saja. Okey next. <coughs> ah ini seterusnya adalah kumbang kura-kura eh. kumbang kura-kura ataupun ladybird. Ah yang jenis ini adalah ada kumbang kura-kura ni ada dua, ada satu jenis perosak, ada satu jenis sahabat ladang eh. Ha, yang baik tu kita panggil dia sahabat ladang. Tapi yang jenis ini adalah jenis Perosak eh ha, Iaitu epilatna indica Kalau tengok dia punya bahagian aa, Sayap dia tu Ada jenis dot-dot yang jadi macam ni Ataupun jenis hijau terus Itu adalah jenis perosak Dan biasanya aa, Epilatna ni dia akan makan Tanaman aa, sayur aa, Apa sayur-sayuran kita yang Pada bahagian daun eh Pada bahagian daun Seperti pokok labu Pokok timun aa, Pokok petola eh ha, Dia akan makan Daun kan, makan daun. Bila serangga ni dah makan daun, daun pun dah tak ada. So, buah aa, macam buah timun ke buah labu tidak dapat dihasilkan dengan baik. Eh? Sebab pokok memerlukan, aa, daun memerlukan aa, cahaya untuk membuat makanan. Aa, itu adalah basic lah kan. Aa. Dan dia adalah, aa, serangga ni dia akan bertolak pada bawah daun. So, kita kena perhatilah bawah daun tu. Kalau dah ada daun, ada simptom daun pokok kita dah, apa, ada kerusakan. So, kita kena control, eh. Okay, next. ah, seterusnya adalah kumbang daun, eh. Kumbang daun. Aulokopora, eh. Ini pun sama. Bila dia dah dah banyak, kita kena control, lah, eh. Kalau ada seekor-weko tu, tuan-tuan perempuan tak yalah beli racun, kan. Ambil guna tangan, picit saja eh. Picit ataupun... Uh, baling dia dekat ah uh, jauh-jauhlah tapi kalau kita duduk dalam kampung jangan kita baling dekat majikan kita kan marah jiran kita jiran kita pun tak nak betul dia pun baling kepada jiran dia yang sebelah jadi jadi apa sanga ni pun pening kepala ah uh, dia kata banyak tu ni, sumber makanan dia kan so sebenarnya di di taman-taman kita picit saja sanga ni kita bunuhlah eh tak payah guna tak payah guna racun eh? sebab seekor ekor je kan So, uh, tanaman yang selalu diserang oleh uh, kumbang daun ni adalah jenis labu, jenis terung kan, jenis petola, uh, pokok timun kan, uh, dia makan daun, daun, pokok, pokok tanaman kita eh, dan biasanya uh, serangga ni, dia punya lava dia ada di dalam akar eh, uh, dan ada juga uh, lava ni dia merosakkan bahagian akar juga eh, uh, itu yang bahaya dia. Manakala bahagian dewasa dia, dewasa dia akan makan daun dan dia akan mengikis pada bahagian hijau. Eh? Epidomis tu dah menyebabkan daun kita tidak sihatlah. Eh? Okay. Seterusnya, sangga apa? apa lagi? Ada lagi tak sangga? Next. Ha, ada lagi. Ini adalah jenis uh, pengorek lengai eh? ataupun ulat pengorek lengai iaitu uh, nama dia marukah eh marukah testu lalis, eh? testu lalis. Uh, dan perosak pada tanaman kekacang eh? jenis kekacang kacang panjang kacang apa lagi kacang botol ni tak makanlah lah eh? dan ataupun kacang apa tu kacang bot bukan kacang botollah kacang kacang apa yang kecil tu uh, nanti kamu tulilah kat saya tak ingat nama dia eh? uh, dan dia biasanya dia akan bertelur pada bunga pokok kacang lah eh? dan larva dia tu Wadi bila dah menetas, dia akan masuk dalam kekacang dan dia akan makan, makan isi pada bahagian dalam lah dan menyebabkan uh, apa uh, kacang tu menjadi gelap, mana eh. apa apa tempat yang dia masuk tu uh, menjadi uh, hitam lah, kan? Eh. Sebab dia dah makan bahagian bahagian dalam ke uh, kacang tu, sangat bahayalah eh. kan? Okay next, ah ini ini komen. Tukung biasa berlaku pada tanaman Tanaman kobis kita eh? Tanaman kobis Tuan-tuan jangan tak percaya pula kan Sekarang ni kobis banyak ditanam Di tanah di rendah Kita boleh tanam Dan dia boleh menghasilkan Menghasilkan buah lah kan Cumanya Yang kita tak kahan ni Sebab peringkat uh, Tanaman kobis ni Peringkat awal uh, Perosak lain yang akan serang kan Peringkat berbunga lain pula kan So Banyak perosak pada pokok kubis. Eh? Ini adalah salah satu perosak utama dia, iaitu Plutella xylos tela eh? ataupun kupu-kupu intan. Lah. Kita panggil dia kan ha, sebab bentuk badan dia telah macam intan kan. Ha, dan dia di peringkat lawa lah. Peringkat lawa dia akan makan daun. Eh? Okay, next. Okay, itu kita dah kena sangga. Bila kita dah kena sangga, so kita Tahu macam mana kita nak kawal serangga-serangga itu kan. Kadang-kadang kita tersilap kan. Kita nak kawal serangga A tapi kita guna kaedah serangga B. Ha, so tak jadi kan. Eh? So kita ada beberapa perkara yang kita kena ambil, ambil maklum lah. Yang, uh, yang pertama next. Cara-cara kita buat pemantauan serangga eh. Populasi serangga eh. Tuan, tuan boleh beli dekat ni, dekat Shopee boleh, DIY pun ada jual iaitu perangkap kuning lekit eh. Iaitu yellow sticky trap eh. Okay so kita gunakan, uh, apa kita gunakan uh, yellow sticky trap ni. Uh, ada orang kata nak, untuk kawal kan, untuk kawal serangga. Sebenarnya kita nak mantau, mantau uh, kan. Kita nak tahu serangga apa yang ada dekat, dekat kita punya tanaman eh. So biasanya pelekat kuning ni uh, yang tak attract adalah jenis AF, jenis lalak putih eh, lalak buah eh. Bila kita tengok uh, di situ banyak lalak putih. Ah uh, so di situlah kita kena kawal dengan dengan a uh, bio pesticide ke ataupun dengan cara cara kaedah yang a uh, boleh lah kan? Saya nak sebut pun nanti jaw kata sebab ini kan tanaman sihat kan, takkan nak guna racun kan. Kita guna biopesticide. Eh? Okay, next Okay, uh, yang kedua adalah kita dengan cara kita meletak pheromon. Eh. Macam lalat buah tu, eh. kalau kita tangan cili tangan cili kita ada dalam 10 batas, 10, batas, 10 pokok uh, kita boleh gunakan kaedah perangkap pheromon. Eh. Perangkap feromon tu, uh, kita boleh belilah dia punya feromon tu dekat kedai tanian yang dia jual boleh cakap dengan kedai tu nak beli ubat ubat lalat. Eh. Uh, diorang panggil ubat lalat kan? Tapi sebenarnya nama dia Uh, methyl eugenol eh methyl eugenol eh uh. biasanya jenis-jenis uh, lalat vektor uh, ni dia akan terperangkap eh Ia. itu gambar sebelah kiri sebelah uh, bawah tu adalah standard standard trap tapi sebelah kanan tu adalah jenis DIY eh iaitu jenis kita boleh buat sendiri guna botol eh uh, botol air ni dengan apa botol air so kita akan buat tebuk buat lubang dan kita letakkan di tengah-tengah ni kita ambil satu dawai dan di dawai tu kita letak apa kapas kapas tu kita celok sedikit dengan feromon uh, ini lah mitogenal ni dan kita gantung eh? gantung di di kawasan penanaman kita dan lalat buah akan teretak eh teretak dan dia akan datang sebab apa ada feromonnya eh? ada feromon bit ini dalam dalam butir kita tu dia akan dia akan masuklah eh. Ha, ini ni cara DIY lah kita boleh buat sendiri. Ah feromon pun tambah ha jangan ingat dalam 5 ke RM10 saja eh, harga dia. Connect. Okay, ataupun uh, kalau kita geli sangat kita boleh beli guna, kita boleh beli vacuum track. eh ataupun perangkap vacuum. Ah benda ni ini pun dekat DIY pun ada, ada di Shopee pun ada. Kalau misalnya kita geli sangat dengan ulat tu, kita Buna vacuum kan. Buna vacuum bila dah masuk dalam kita punya vacuum tu baru kita buang eh. Kita buang ke ataupun kita bunuh lah. Ha, ini cara-cara apa kita nak cegahlah eh. Kita nak nak buang perosak kita kan eh. Ha, ini penjenis kumbang kan. Kumbang yang kecil eh. Kumbang kecil boleh lah. Kumbang gajah boleh tak? Kumbang gajah. Kumbang gajah tak boleh eh. Kumbang gajah dia besar sikit kan. So tak sesuai dengan vacuum ni. Ha, jenis lalap buah sadi ke kan uh, kita gelilah kita nak nak picit guna tangan uh, tak berani takut dia gigit ha, padahal dia tak gigit pun dengan sangga tu kecil you oh, all lagi besar kan daripada sangga tu takkan takut kan hmm, tapi ada jenis orang yang jenis macam tu uh, kita boleh gunakan vacuum trap eh ok next ataupun uh, itu adalah yang tadi tu tiga-tiga tu adalah kawalan secara mekanikal eh mekanikal yang ini kita gunakan kawalan kultural eh Kawanan kultura adalah yang pertama adalah kita buat uh, sanitation, eh ataupun menjaga kebersihan, eh menjaga kebersihan maksudnya kebun kita tu kena bersih lah, eh kalau ada daun daun gugur, uh, ada rumput, kan kita kena kita kena buang lah, eh. sebab rumput adalah tempat uh, uh, habitat untuk kumbang, eh untuk kumbang. So kalau rumput kita panjang sangat kita kena Kena cantas lah, eh? kena mesin, eh? kena mesin. Nampak cantik lah kan? Aa, ataupun kita kena kita boleh gunakan bahan tanaman yang berbeza pada prosa, ataupun aa, tanaman yang rintang kepada prosa. Dan juga aa, kita menuai pada peringkat kematangan yang sesuai lah, eh? sebab apa? Kalau kita menuai pada peringkat yang dah terlebih matang, buah apa cili tu dia dah mengeluarkan banyak kimia kepanasan yang menyebabkan serangga tak ah uh, terdapat uh, di datang eh, kepada tanaman kita eh. itu cara kawalan kultural ataupun kita boleh guna apa uh, kita buat cantasanlah cantasan pada bahagian tanaman yang telah dirosakkan. Okay next. Ah uh, ini ataupun uh, kita boleh guna biopesticide lah eh biopesticide uh, yang ini memang uh, common lah eh cumanya biopesticide ni dia kita sebenarnya setakat ni kita kita Declare dia sebagai penghalau eh. Penghalau serangga. Haa. Penghalau serangga. Itu eh, ini menggunakan daun semambu lah eh. Biasanya dia gunakan untuk tip dan juga wifi. Masuk penghalau tu bukannya dia mati eh. Dia tak datang. Tak datang dalam jangka masa seketika. Nanti dia akan datang balik eh. So kalau penggunaan bayi pesticide ni dia kena guna kerap lah eh. Ha, so macam mana cara nak buat bayi pesticide ni. Kita tunggu pada siri yang kedua nanti eh. Ha, siri kedua ni aa. Kita akan jemput pakar yang lain lah, Hei, pakar yang lain. Ha, ini saya tak nak cerita lebih lanjutlah, saya bagi tahu hints saja. Saya bagi sikit-sikit saja. -sikit yang lebih dalam di play itu nanti kita panggil lagi pakar. Eh. Dia dah pakar, dia lagi pakar. Pakar-pakar eh. nama dia. Okay, next. Ha, okay, ini adalah contoh-contoh uh, botanical pesticide. Eh. Ha, kita panggil put, ataupun biopesticide. Uh, yang telah di, dijalankan di Malaysia melalui penyelidikan eh. ada yang apa botanical ni dah, dah diluluskan uh, dah dipatenkan, ada yang masih dipingkat penyelidikan eh. kalau kita lihat untuk target pest macam Prutela, ada yang jenis produk produkterah, kan. uh, FLE, AFI uh, tu semua ada semua dia ada AI lah bahan aktif dia, bahan aktif dia ni adalah uh, di kalang uh, pada pada tanaman-tanaman lah, eh? Pada tanaman. Ha, contohnya macam pokok semambu tadi, eh? Pokok... Pokok apa lagi? Pokok lantana, Ada yang guna pokok apa? Haa... kan? Ha, Banyaklah. So referen dia pun, rujukan dia tu pun, itu adalah mereka yang menjalankan penyelidikan, eh? Kalau di UPM tu, kita sekarang ni yang popular tu lah. Haa... Uh, Prof. Zulkifri Omar dan juga Dr. Nur Hayu Asif lah. Haa... Uh, dia buat... Baju pesticide, haa... Uh. Dan juga, aa, ada juga ketua jawatan lah, ketua jawatan JTP yang sekarang ni adalah Dr. Nuridah Mazlan eh. You all pun boleh panggil dia lah nanti untuk dia terang lebih lanjut mengenai aa, macam mana nak buat penghalau, aa, penghalau serangga eh. Okay next. Ataupun, aa, kawalan seterusnya adalah kawalan biology lah eh. Kawalan biology ni maksudnya kita gunakan musuh semula jadi. Iaitu seperti parasitoid dan juga pemangsa untuk memakan uh, perosak yang ada di, di ladang, di ladang kebun bandar kita. Eh. Yang pertama parasitoid, uh, boleh lihatlah di situ kan, uh, tu gambar parasitoid, dia sangat kecil. Yang kedua tu kumang kura-kura uh, yang saya katakan tadi, dia jenis yang ini. Eh. Uh, yang jenis uh, rupa kumang kura-kura macam ni adalah jenis uh, sahabat ladang, dia akan makan adfit lah, makan adfit. Yang ketiga adalah jenis kepinding eh. Jenis kepinding tu aa, ataupun kadang, kadang orang panggil bugs kan. Eh. Orang panggil bugs dia akan makan ulat eh. Kalau tuan-tuan nampak serangga ni jangan bunuh dia eh. Ha, ini kita punya sahabat eh. Kita punya sahabat. So kita kena kena kontrol dia. Okay next. Oh dia nak habislah kan. So sebab saya punya live ni satu jam. Saya live lebih kurang 50 minit. Q&A 10 minit eh. So kan? Oh, dah 1950. Okey, ini adalah tuan-tuan uh, dan puan-puan nak menyertai uh, pertanian bandar, dia ada borang. Eh, Ada borang iaitu dari Jabatan Pertanian lah. Eh? Jabatan Pertanian, dia ada peruntukan. Eh? Setiap daerah Jabatan Pertanian, dia ada peruntukan. Ha, peruntukan Pertanian Bandar, peruntukan pertenakan kelulut, peruntukan pernakan kan. Cuma kita kadang tahu tak tahu nak ambil maklum tak ambil maklum je kan ha. so sebenarnya kita kena mohon ha, ada proposal dia kita boleh mohon dengan kita uh, mengisi borang lah apa-apa semua kena borang lah kan bukannya kita nak nak masuk universiti je kena isi borang kan ha. nak dapatkan pemohon apa nak, nak rapatkan peruntukan pun kena isi borang ok next next apa habis ha, dah habis lah thank you terima kasih So, uh, ni adalah gambar mana saya lah kan Dia tolong saya hawa serai uh, Serai ni lah kita nak lah kita nak tanam dia kan Kita nak tanam dia So, tenang kita nak hawa sendiri kan uh, So, dia menjadi uh, tanaman bandar lah kan Tanaman yang kita mudah untuk tanam Jadi, uh, itu sajalah uh, Serba sedikit mengenai Mengenai uh, Kawasan ke Secara sihat walaupun Terima uh, apa, mm, benda tu biasa sebenarnya kan. Kita boleh buat kan. Cuma kadang-kadang kita tak yakin. Boleh buat ke tak boleh buat kan. Ha, so, kita cuba dulu. Kita cuba kan. Eh? Dan sekiranya ada apa-apa permasalahan -apa, apa boleh hubungi saya lah. Eh? Di email ataupun di telefon lah eh. Ha, kami sedia berkhidmat lah untuk, untuk masyarakat. Ha, untuk kita mengetahui apakah permasalahan yang berlaku di tempat tuan-tuan. Macam semalam tu saya cerita tuan-tuan. Ada Pak pakcik tu dia ada jumpa kelulut. Kan, dekat pokok Jadi dia tak tahu nak buat macam mana kelulut tu So kita pun pergi lah ke, ke rumah dia kan Kampung dia saya tengok memang ada kelulut Tapi dia tak tahu macam mana nak buat ha, Dekat panggal pokok kan Pokok yang tumbang tu So kita ajar dia Cara macam mana nak potong pokok tu Untuk kita mendapatkan madu ha, Dapatkan madu Dapatkan aa, lebah lah untuk kita beli kan aa, Lebah kelulut ha, So macam, macam tu lah Kita syawahlah mana yang dekat-dekat kan Sebab saya duduk di selang Aa, kalau kalau ada masalah di Terengganu tu saya boleh pas kawan saya kat Terengganu lah kan. Aa, mereka juga adalah pakar-pakar yang berada di seluruh aa, Malaysia lah. Aa, kita boleh boleh boleh kita boleh berkongsi. Jadi aa, terima kasih kepada aa, semua di atas aa, mem, meminjamkan telinga tuan-tuan untuk mendengar sedikit mengenai serangga eh. So, uh, saya serahkan kembali kepada moderator Silakan moderator Terima kasih Terima kasih Dr. Sarin di atas perangkian sangat berlari tentang tadi dari pekerjaan tersebut boleh saya katakan mengenai mengenali dan mengetahui cara-cara bagi melawan serangan yang menyerang talaman ini amat penting untuk memastikan talaman sentiasa, sikta, keadaan baik dan sihat. Saya ianya ia memerlukan kaedah dan langkah-langkah yang betul untuk memastikan talaman bebas dari barang perusahaan dan penyakit. Hari yang hadir. Pada hari ini amat beruntung kerana berdua untuk mendapatkan pengongsian yang amat bermanfaat. Nampaknya banyak persoalan yang berada di dalam komen. Jadi doktor cari, izinkan saya untuk membaca beberapa soalan dalam keputusan. Soalan pertama, adakah labah kumbang kura-kura yang bukan jenis jod tidak mengganggu talaman? Okey. Ah. Uh, uh, Dirikan lawang perlindungan kul bagi sesuatu kawasan tempatan. Okey, ah uh, dia okay. penangannya kumbang keluk-keluk kul uh, apabila sudah dewasa, jalankan tindakan pembasmian bangkai tanaman ya. Eh. De, lalu itu yang macam apa? Nampaknya dia juga akan uh, dia, tak, dia tak makan tanaman kan? Eh? Dia akan yang suka kan kerosak. Jadi dia jadi rosak. Kalau dia tak menang pokok tak akan makan, maknanya mestilah makan daun. Kalau yang jenis uh, ladybird yang baik tu, mangsa tu Jenis a uh, sabat gadang tu dia akan makan makan perosak eh. Hmm. So maksudnya a uh, larva perosak dia akan makan daunlah, makan daun. So, yang jenis dok-dok tu, yang bukan dok-dok tu, dia adalah jenis perosak lah. Ha, so, dia peringkat lava, dan juga peringkat kuasa, dia akan ganggu tanaman kita lah. Jumungnya, kan? peringkat lava ni, kita tak dapat nak pastikan eh. Sama ada dia tu, uh, lava, apa, kumbang-kumbang yang, kumbang-kumbang uh, jenis uh, pemangsa ataupun jenis perosak eh. Uh, cuma kita boleh perhatikan je lah, kalau nampak lava tu mula makan daun, maksudnya dia jenis perosak lah kan. Okay. Dan kedua Bagaimana nak beza Rumah keunturan Dengan yang sahabat dadang Dengan yang sahabat dadang Ini korang uh, saya ni Dia pakar dia ni kan? Dia lagi pakar daripada saya ni kan? uh, dia, dia lebih tahu daripada saya ni uh, Saya pun tak tahu jenis beza, kan? macam mana nak beza Macam mana kan Encik Audi kan Okay uh, Dia beza dia pada dot tu lah eh? pada dot. Uh, Kalau saya kongsikan gambar tu Tuan-tuan boleh type di situ uh, Natural enemies of ladybird uh, You all nampak gambar Dekat google pun ada eh? Google. So dia beza dia uh, pada Bintik-bintik yang ada pada Pada sayap dia eh? Pada sayap dia ha, kita tengok. Ada sebab uh, kubang kuru-kuru ni Ada yang jenis hijau saja semua kan ha, Maksudnya tak ada dot Itu adalah jenis Jenis perosak lah eh ada juga adik yang berwarna warna merah merah jambu eh. merah jambu dan dot itu juga adalah jenis perosaklah eh kalau jenis yang orang juga, yang jenis sahabat adam ni tidak adalah berwarna merah eh dia punya apa, sayap dia lah kalau saya salah minta encik audi betulkan ai eh. sebab saya ni tak kan berwarna kan ha. so dia, soalan soalan warna ni saya kurang sekilah tapi memang itulah warna merah dan dot dia adalah jenis yang bersambung eh ada dot dia. Saya nak lukis kat sini pun saya tak pandai nak kan? Kita so, boleh tengok di uh, Perbezaan antara Perbesar uh, dan juga Perbesar berandang dan di sekurang Kumbang kula-kula ataupun Lelibet. Okay. Uh, terakhir, saya tak ada Tiga. Mohon perhatian di daftar Waktu yang paling besar untuk memperhatikan. Bilakah uh, uh, kan kita menggunakan uh, uh, nak masuk racun ke? Nah. Mohon penjelahan bilakah waktu yang paling sesuai untuk melacun? Nah. Itulah nak tanya tu, racun tu racun jenis apa? Kan? Biopesticide ke ataupun racun kimia? kan? Nah, sebab melacun ni ada, -ada dua jenislah. Kalau untuk topik kita pada hari ini adalah untuk tanaman sehat, kita guna biopesticide eh, untuk pengakuan. Alau serangga tu, seeloknya kita gunakan pada waktu serangga aktif. Eh? Bilakah waktu serangga aktif? Iaitu pada awal pagi dan juga pada waktu lewat petang. Kebanyakannya mereka yang gunakan biopacicide ni dia akan sembuh pada awal pagi. Eh? Pada awal pagi untuk dia menghilangkan serangga tu apa, datanglah, datang dekat tanaman kita ataupun aa, pada waktu petang. Cumanya untuk penggunaan biopacicide ni dia kena guna keraplah. lah. Eh? Biasanya mereka akan uh, selang sehari dia akan spray, dia akan spray. So macam mana nak buat racun biopresisat tu? Kita tunggu, tunggu ke uh, siri yang kedua nanti. So, sebab uh, ada juga um, persoalan, uh, ini kita masuk sedikit lah, racun kimia, eh. ada juga mereka menggunakan racun kimia pada waktu malam, kan? Persoalannya, sesuaikah kita melacun pada waktu malam, kan? Walaupun memang ada serangga yang aktif pada waktu malam tapi uh, adakah kesesuaian kita meracun pada waktu malam eh? sebenarnya kita uh, kebanyakannya patutnya kita kena racun pada waktu siang sajalah eh waktu siang waktu awal pagi ataupun pada lewat mm, lewat petang dengan syarat uh, tidak hujan kawasan itu selepas uh, sebelum 2 jam eh kita kita meracun eh? maksudnya kalau kita meracun pada pukul 8 pagi tiba-tiba pukul 9 pagi tu hujan kan. Ha, so, kita kena ulang balik, kita punya aktiviti meracun. So, maksudnya kita kena tinggalkan kawasan kita tu tanpa hujan selama dua jam eh. Sebab apa, uh, racun tu dia boleh tahan lah eh. Tapi racun pun banyak. Ada jenis sistemik, ada jenis sentuh eh. Ada jenis uh, apa, uh, separa kan? Apa ataupun biopesticide. Huh? So, persoalan racun ni, dia kena buat sesi yang lain eh. So, untuk soalan ini saya boleh jawab pada awal pagi ataupun pada lewat petang. Okay. Hmm. Terima kasih Dr. Habib. Terima kasih di atas maklumat untuk bakal-bakal kemu di daerah Kedah ini dan tawaran khidmat yang cantik. Diharap perkara ini banyak pemujian baru di daerah dari budget banyak penonton baru daripada budget projek sebaya tadi. Pada hari, pada penonton juga untuk mengisi borang isi jemak lombas beri duit yang diberikan di wangtop. Selepas itu pada hari anda juga atau untuk berpasangan secara atau untuk dengan menekan butang setiap hari. Hari yang kita lihat dengan bahagiannya setiap ada wak sebahagian dah berjalan sebelumnya dari enam penari dan tawas tradus dalam setiap hari. Diharapkan emak muda ibu-ibu yang telah disuruhkan dalam ini dapat memberikan manfaat kepada semua penonton dan petugas berdina ini dalam keseluruhan sahaja ini. Cukup saya ingatkan untuk anda menyesuaikan petunia yang lanjut ini Sebelum itu saya dah dikaitkan kuasa yang ini ingin menyesuaikan jari jika ada kekuasaan dan kelemahan dalam petunia ini. Saya akhiri dengan perangkat patung. Jumpa dudang, penumpulan. Sumpah mimpi di awal bagi. Selamat pulang. Banyak umum bertemu lagi. Setiaan terima kasih.